oleh kelenjaan minyak di sekitar bulu mata kita itu tidak disapukan ke permukaan bola mata sehingga komponen air yang ada di bawahnya itu dia akan cepat menguap apalagi misalnya di faktor penyebab yang berikutnya yaitu kelembaban udaranya itu misalnya apa sangat kurang ya itu nanti akan memicu untuk penguapan akan lebih cepat misalnya di ruangan yang ber-ac ya kelembaban udaranya yang rendah kemudian kita juga frekuensi berkedipnya juga menurun, nah itu akan semakin memicu untuk terjadinya mata kering. Kemudian mata menjadi lelah, kemudian mata jadi merah, pedas, dan sebagainya. Kemudian juga kegiatan di depan monitor yang terlalu lama, ya ini karena tadi bisa menyebabkan mata cepat lelah, penguapan yang berlebihan, penguapan air mata yang berlebihan, seperti itu. Kemudian bagaimana cara uh, mencegah dari Computer Vision Syndrome ini? Tentu saja kita harus memodifikasi faktor dari penyebabnya ya. Misalnya dari pencahayaannya kita atur ya. Kita atur pencahayaannya dari segi ruangan dan juga monitor ya. Kita bisa dimonitor, kita bisa uh, menyalakan mode gelap ya. Kemudian jarak mata dengan monitor ya di sini. Misalnya 40-75 cm yang ideal, kemudian juga sudut kemiringan ya. Di sini kita atur sedemikian rupa sehingga kita lebih arahnya lebih ke bawah ya, jangan terlalu ke atas. Kemudian juga posisi duduknya ya, posisi duduk yang nyaman seperti ini. Kemudian juga uh, refleks ini ya, berkedipnya, frekuensi berkedipnya. Jadi kita itu normalnya berkedip 15 hingga 20 kali per menit. Nah, ketika kita menggunakan layar monitor di komputer ataupun di HP, kemungkinan besar frekuensi berkedip kita ini akan menurun ya, karena kita akan mantengi terus seperti itu. Kalau bisa, refleks berkedipnya tetap harus bagus ya, sekitar 15-20 kali per menit. Kemudian juga atur kelembaban udara dari ruangan ya. Kalau misalnya ada AC di ruangan kita, itu kita atur, jangan sampai AC-nya itu berada di depan kita karena kok misalnya kita berada uh, AC-nya itu di depan kita nanti udara dari AC-nya itu kan nyentor langsung ke wajah kita ya ke mata kita nah itu nanti akan menyebabkan penguapan air mata akan lebih lebih meningkat seperti itu ya ini seperti digambar nih ya tadi sudah saya apa, jelaskan Kemudian juga ada eh, namanya rule 20 20 20. Nah, artinya kita harus mengalihkan pandangan dari monitor setelah 20 menit ya. Misalnya kita di depan eh, komputer atau laptop setelah 20 menit nanti kita istirahat sejenak ya, istirahat sejenak untuk melihat pada objek jaraknya 20 kaki atau e, 6 meter ya 20 kaki itu selama 20 detik nah 20 detik ini dikatakan bahwa e, waktu 20 detik ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh otot-otot mata itu untuk e, relaksasi sehingga nanti harapannya setelah kita melakukan puluh ini nanti mata kita sudah lebih rileks sudah lebih nyaman dan tidak apa tidak pegel lagi ya tidak capek. Selain itu, jika misalnya kita ada di ruangan yang ber-AC ya, dari pagi sampai sore ataupun malam, nah misalnya masih terasa pedih, kita bisa menggunakan obat tetes mata ya yang isinya adalah air mata buatan. Ya ini kalau bisa nanti yang tidak mengandung bahan pengawet nah ini nanti bisa uh, apa membantu melembabkan mata jadi mata tidak terasa lebih kering ya jadi lebih enak seperti itu kemudian uh, gunakan kacamata misalnya kita uh, ada minus atau miopia ya kemudian ataupun hipermetropia ataupun uh, silinder ya atau astigmat atau misalnya uh, mata tua ya jadi butuh kacamata untuk melihat dekat nanti Gunakan kacamata yang kita miliki, karena kalau misalnya kita uh, tidak menggunakan kacamata yang seharusnya kita gunakan, nanti akan uh, memperberat uh, keluhan. Oke, okay. untuk kesimpulannya, computer vision syndrome ini sebenarnya uh, tidak berbahaya ya, dan uh, umumnya bersifat sementara. Uh, namun uh, dapat menyebabkan rasa yang tidak nyaman dan juga hambatan dalam uh, melakukan pekerjaan sehari-hari. Sebenarnya computer vision syndrome ini bisa dicegah ya, dengan, uh, tadi dengan modifikasi uh, faktor penyebab. Kemudian apabila gejalanya itu tetap berlanjut ya, atau bahkan uh, semakin memberat, nanti bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis mata terdekat. Biasanya yang terjadi adalah Uh, ukuran kacamata yang sudah tidak, tidak pas lagi ya jadi harus uh, meng, uh, mengganti ya ukuran kacamata karena mungkin digunakan untuk aktivitas melihat dekat dalam jangka waktu yang lama dan terus terusan sehingga mungkin ukurannya sudah sudah berubah jadi tetap aja uh, mata terasa tidak nyaman dengan tadi kita melakukan modifikasi modifikasi faktor penyebab dari computer vision syndrome. Oke, okay, baik. Terima kasih. Itu dari saya. Uh, semoga bermanfaat. Monggo, Mbak Rani. Oke, okay, baik. Terima kasih, Dokter Trinarti. Oke, okay. mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman yang join di sini dan ada pertanyaan, boleh langsung diketik ya di info message atau di kolom chat. Nanti saya akan bacakan untuk uh, dibahas oleh Dokter, Silakan. Nah, ini dok, belum ada pertanyaan yang saya mulai dengan pertanyaan saya, ya. Nah. Oke, okay. okay. <tuh> Jadi kan, e, kalau untuk anak-anak, nah kalau untuk anak-anak itu seperti apa ya? Karena mau nggak mau, saat ini kan e, sekolahnya juga online ya, Mas Dian. Seperti itu. Nah kira-kira apakah sama dengan apa yang sudah disampaikan tadi ya? Oke. Okay makasih mbak Rani atas pertanyaannya. Oke untuk anak-anak karena uh, sekarang semua serba daring ya. Uh, untuk orang tua ini kalau bisa itu menggunakan uh, apa media yang tidak kecil ya, jadi yang besar bisa pakai komputer hmm. ataupun apa namanya laptop juga bisa. Kemudian nanti juga kalau bisa jangan yang dibeli dibeliinnya jangan yang terlalu kecil, jadi yang yang lumayan besar. Kemudian juga huruf-hurufnya ataupun apa gambarnya nanti kalau bisa apa di kalau bisa bisa di zoom nanti di zoom aja karena anak kan um, um, melakukan sekolah itu kan juga jangkanya jangka panjang ya Mbak Rani ya. Seperti itu. Kemudian juga jaraknya kalau misalnya kita ngelihat anak kita itu melihatnya uh, kok semakin mendekat-mendekat itu, kita harus aware Mbak Rani. Jangan-jangan anak kita itu sebenarnya sudah ada minus ya. Uh, Mungkin sebelumnya dia sudah minus. Nah, kemudian kita baru tahu pas di rumah kok kalau misalnya sekolah itu, sekolah daring itu kok kok dari jarak dekat seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya anak itu kalau misalnya sudah minus, itu dia cenderung untuk menyipitkan mata. Jadi dengan menyipitkan mata itu ada namanya efek pinhole, Mbak Rani. Jadi dengan menyipitkan mata itu dia akan melihat lebih Jelas. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya anak itu sering mengucek-ucek mata, kemudian melihat lagi, nah itu juga kita harus waspada. Jangan-jangan anak kita itu uh, sudah membutuhkan kacamata. Nah itu nanti kita harus coba cek ya, uh, cek apa? Uh, kacamata ya, barangkali dia udah butuh kacamata seperti itu. Dan terkadang anak itu kalau misalnya sudah seperti itu ya, dia butuh kacamata sebenarnya, tapi kita nggak tahu. Dia mungkin akan uh, merasa malas untuk, untuk belajar karena dia ini merasakan nyeri. Ya, nyerinya biasanya khas. Kalau untuk yang kacamata itu, di daerah uh, bagian sini, bagian tulang ya, tulang di atas bola mata seperti itu. Kemudian nanti yang bisa dilakukan oleh orang tua, nanti jangan diatur. Apa, kecerahannya, pencahayaannya di komputer itu diatur, jangan terlalu terang. Kalau di gadget, ya itu kurang lebih ya, 30% ya, seperti sudah cukup, jangan terlalu terang. Karena kalau misalnya terlalu terang, nanti mata itu juga akan terganggu untuk melihat, sehingga nanti lama-lama akan merasa capek, ya, pedes, dan lain sebagainya. Itu mungkin Mbak Rani, dan juga kemudian tadi ya, posisi ergonomis harus diperhatikan ya. Tuh, nanti akan apa, sangat membantu. Untuk proses belajar secara daring Saya kira itu, enggak Rani Ya, terima kasih dokter Terus ini dok Kalau misalkan uh, kita tuh Belum tahu ya, kalau ternyata uh, Anak kita tuh minat Misalkan seperti itu, nah kita misalkan tahunnya terlambat, itu ada efeknya nggak sih? Oke okay. Jadi Anak-anak uh, itu uh, Sampai dengan usia 18 tahun Itu bola matanya Itu akan terus berkembang nah ketika uh, dia seharusnya mendapatkan kacamata tapi tidak mendapatkan kacamata itu terjadi uh, kerja dari otot-otot di sekitar bola mata itu kan ada enam mbak Rani. nah itu nanti akan kerjanya lebih berat sehingga nanti otot-otot uh, itu akan uh, mengenjat bola mata ya sehingga bola matanya itu jadi lebih lonjong bisa dibayangkan ya nanti kalau misalnya lebih lonjong jadi fokusnya itu akan semakin menjauhi retina akan semakin di depan nah itu nanti yang menyebabkan uh, minus dari mata anak itu akan bertambah ketika uh, sebenarnya dia harus diberikan kacamata namun terlambat kita berikan jadi misalnya uh, usia biasanya usia-usia apa namanya uh, remaja seperti itu biasanya dia akan lebih cepat untuk nambah karena mungkin beban tugas dari sekolah kan lebih banyak ya seperti itu harus belajar dan sebagainya itu kadang setiap tahun itu dia nambah tapi setelah usia 18 tahun dia biasanya relatif lebih stabil itu jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu uh, sekalian ya yang join di acara ini misalnya uh, putra putrinya tadi yang saya sebutkan tadi ya dia suka nyipit nyipitin mata suka ngucuk-ngucuk mata ngelihat oleh peta, peta gadget atau Mbun TV dalam jarak dekat, nah, itu harus waspada, kemudian kita harus cek ya, apakah butuh kacamata atau tidak, biar nanti minusnya tidak bertambah lebih tinggi. Gitu, Mbak Rani. Oke, terima kasih. Uh, mungkin hmm. buat Bapak-Ibu dan teman-teman yang lain, ada pertanyaan, boleh langsung resen aja. Saya boleh oh, bertanya. Oh, bertanya. Apa? Ya, silakan Pak oh. Mbak Wiwin saya mau tanya terkait sinar biru pada layar handphone kemudian sama ada efek radiasi karena ketika saya baca beberapa paper nih dari penelitian di Universitas of Leeds di Nottingham sama Manchester sama di Institute of Cancer Research di London mereka mengatakan bahwasannya saraf itu kan pasti berkembang sama yang seperti Mbak Wiwin sampaikan dan tengkorak tipis pada diri anak-anak itu membuat mereka jadi rentan gitu loh, Mbak karena radiasi dari gadget tadi. Oke. Okay. Ba sumber bacaannya ngeri banget ya Mas Ripto ya. Oh, sorry ya Mbak. <laughs> ngeri ya Mbak Rani ya. <laughs> Yaitulah ya. Kalau, kalau yang baru menempuh program S3 itu bacaannya mesti uh, seperti itulah. Ya, Terima kasih Mas Ripto atas pertanyaannya. Jadi uh, ada ya kacamata uh, apa untuk filter sinar biru itu ya, kemudian untuk kacamata anti radiasi semacam itu uh, mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang kacamata kacamata dengan tipe-tipe seperti itu. Nah sebenarnya untuk apa kacamata uh, Blu-ray kayak gitu atau anti radiasi itu masih sebenarnya masih kontroversial mas Riko. Jadi masih belum belum apa ya, belum inilah belum ada suatu Kesimpulan ya, kesimpulan spesifik tentang itu. Namun, apabila kita menggunakan kacamata anti radiasi ataupun juga uh, sinar biru ya, kayak gitu, mata kan biasanya lebih terasa lebih lebih nyaman dan lebih betah untuk melihat dalam jangka waktu yang lebih lama karena sinar-sinar apa? Bu. radiasi ya, sinar-sinar biru itu kan uh, mau tidak mau mengganggu uh, mata untuk uh, melihat pada jangka waktu yang lebih lama Ketika sinar-sinar yang mengganggu itu Kita filter, nah itu otomatis Nanti mata akan lebih terasa uh, Kita akan merasakan lebih nyaman Dengan kacamata kacamata Dengan tipe-tipe tersebut Seperti itu Mas Sipto. Berarti masih aman ya Mbak Sejauh ini? Ya, bisa juga pakai yang seperti itu Mas Sipto. Kalau uh, juga enak Masih nyambung juga sih ya Mbak Terkait radiasi juga kemudian kalau misalnya kita biasanya nih kalau tidur nih uh, telat ya karena gadget ya kondisinya karena sekarang apa-apa semua dengan HP tidur aja dengan HP sampai tidur pun susah tetap pegang HP, kemudian bangunnya agak telat terus kadang bikin pusing gitu bahaya nggak mbak kalau keterusan sebagai kacam, apa dari sudut pandang ke dokteran ya, ya jadi memang uh, kalau yang itu sih satu ya memang memang terkait dengan tadi kalau misalnya kita benar-benar uh, kurang tidurnya itu karena kita harus bekerja mungkin ya atau belajar di depan laptop ya memang kita nggak boleh terus-terusan Mas Ripto ya oh. jadi nggak boleh mata itu kerjanya diporsir jadi ya kayak yang tadi ya ada rule ya 20, 20, 20. nah itu kalau bisa kita terapkan memang karena ya mau nggak mau kalau misalnya apa otot-otot mata kita itu diporsir ya untuk bekerja itu kan dia akan merasa lelah ya nanti efeknya juga selain mata juga di bahu juga rasa kaku, leher juga kaku yang tadi kita sebut dengan computer vision syndrome ya jadi sindrom antara kumpulan gejala di mata dan juga di leher kayak gitu. Kemudian efek yang kedua eh, tentunya juga tidak sehat ya untuk tubuh kita kalau misalkan kita Isiratnya kurang ya serat kurang suka begadang kayak gitu juga nanti efek ke sistemiknya juga masih tol jadi nggak cuma uh, keluhan di mata ataupun juga di leher atau komputer vision syndrome itu nanti efeknya itu jangka panjang masih tol. misalnya bisa pensinya juga jadi lama-lama jadi tinggi semacam itu kegemukan buat saya gimana ini saya ya <laughs> Jadi memang harus ya hidup sehat Ya istirahat pun juga harus ya, yang cukup ya. Seperti itu Baik, Terima juga, kasih Pak Mbak itu. Sangat luar biasa sekali jamannya Ada peserta yang bertanya seperti Mbak Rani yeah. nah, Ini saya bacakan pertanyaan Dari Ibu Ian Riani. Ada nggak sih kira-kira Senam untuk mata Nah biar anak-anak dan dewasa Nggak cepat lemah matanya Oke okay. ya yeah. uh, Kalau di apa Di kedokteran sendiri kedokteran ilmu ilmu kesehatan mata ya itu memang belum ada sih secara ilmu khusus untuk senam mata namun akhir-akhir ini saya juga sering tuh mendapat pertanyaan dari uh, beberapa pasien untuk senam mata nah, itu sebenarnya itu senam mata itu uh, pada intinya adalah uh, proses untuk merelaksasikan uh, otot mata yang tadi sudah bekerja terlalu apa ya terlalu capek ya untuk melihat gadget ataupun juga komputer jadi sebenarnya kita cukup aja untuk melihat jauh ya jauh dalam jarak 20 kaki ya tapi kalau misalnya kita kan seringnya pakainya satuannya meter untuk melihat kurang lebih 6 meter kayak gitu ya selama 20 detik kayak gitu itu sebenarnya sudah cukup untuk merelaksasikan otot-otot mata. Jadi itu aja udah cukup sih saya rasa. Jadi nggak perlu yang, uh, kalau saya baca yang untuk di itu sana ke sini, sana ke sini gitu. Sebenarnya intinya untuk merelaksasikan. Jadi kita berhenti sejenak dari aktivitas kita, aktivitas melihat dekat kita ya di depan komputer atau, ataupun di depan gadget seperti itu. Nanti untuk melihat yang jauh, itu cukup untuk merelaksasikan otot-otot penggerak gula mata kita baik ya semoga sudah terjawab ya ibu Iyan selanjutnya ada pertanyaan nih mbak dari Bahru Rudin. izin bertanya dok untuk penggunaan smartphone saat posisi berbaring apakah juga akan mempengaruhi kesehatan mata kita kemudian pertanyaan kedua beliau ini kebetulan penderita hipertensi yang juga menderita mata silinder Nah, apakah penggunaan kacamata juga harus menyesuaikan tekanan darah mengingat terkadang efeknya adalah pusing? Usia beliau nih usianya 32 tahun, Mbak. Oke, okay, ya. Terima kasih Mas Bahrudin ya. Jadi memang nggak uh, cuma smartphone aja ya, buku juga. Anak-anak kalau misalnya baca buku itu kan... Uh, kita sering sih dari zaman dulu saya kecil juga nggak boleh itu sambil tiduran. Jadi memang dikatakan uh, ketika tiduran itu juga apa namanya uh, cenderung nanti posisi dari buku ataupun uh, gadget kita itu lebih lebih dekat ya sehingga nanti akan uh, memicu kerja dari triasmia dekat yang tadi saya sebutkan akomodasi, konvergensi dan miosis ya terutama yang konvergensi ini nih dia akan memicu uh, apa Penggencetan ya, jadi kan si bola mata, kemudian di samping-sampingnya ada otot penggerak bola mata, ada enam otot. Nah, itu nanti kalau misalnya lama-lama kita mempunyai hibrid seperti itu, akan menyebabkan diameter dari bola mata dari depan ya, anterior, dan posterior itu akan semakin memanjang, sehingga nanti akan memicu, misalnya kita minus minusnya jadi. Bisa nambah, nambah, nambah, dan nambah seperti itu penjelasannya. Kemudian, kaitan antara prehipertensi ya dengan mata silinder. Sebenarnya tidak ada sih kaitannya antara prehipertensi dengan silinder. Ya, ini ya mungkin pusingnya ini karena... Ini tekanan darahnya ya, kalau si kalau silinder itu enggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya hipertensi, hipertensi nanti ada hubungannya ke saraf mata. Jadi kalau misalnya orang yang hipertensi, yang tidak terkontrol itu, nanti bisa menyebabkan eh, ada penyumbatan-penyumbatan di pembuluh darah di retina. Ada istilahnya namanya stroke mata ya jadi nanti tersumbat kemudian di retinanya itu atau saraf matanya itu dia tidak mendapatkan suplai-suplai darah yang uh, berguna untuk uh, metabolisme dari retina sehingga nanti dia akan pucat biasanya keluhannya adalah uh, kabur secara mendadak seperti itu itu kaitannya antara mata kabur dengan atau stroke mata ya dengan tekanan darah biasanya lebih sering di situ tapi kalau sinder ke tekanan darah biasanya tidak ada hubungannya tapi kalau misalnya minus, minus yang tinggi itu ada beberapa studi, ya, itu menyebutkan bahwa itu adalah faktor resiko terjadinya suatu glaukoma, glaukoma yang sudut terbuka. Seperti itu, Mas Bahru, Bahrudin ya, itu Mbak Rani. Oke. Okay. Selanjutnya nih, Jo, ada yang bertanya dari Saudara Roviko Hasan. Kalau anak pakai gadgetnya sambil tengkurap. Nah, tadi berbaring ya, sekarang malah tengkurap nih. Ya, yeah. kira-kira gimana? Tentu saja ini karena satu posisi nggak ergonomis ya, mesti leher akan cepat kaku. Saya sendiri juga kadang seperti itu, lehernya kaku, habis itu malah kayak jadi masuk angin dulu lama-lama. Itu satu. Terus apa namanya? Kita juga mesti akan nggak bisa terlalu lama e, membaca ataupun bekerja di posisi itu. Jadi mata akan cepat lelah ya, cepat lelah karena juga suplai uh, suplai oksigen ke kepala kepala kita ke otak dan juga ke mata itu akan uh, terganggu jadi biasanya juga kalau tengkurap itu relatif akan cepat merasa ngantuk juga kayak gitu dan juga apa namanya kan apa Uh, ini ya kayak terbendung gitu ya apa aliran darah ke apa ke otak ya termasuk juga ke mata seperti itu, jadi nanti mesti akan cepat ngerasa capek cepat ngerasa ngantuk seperti itu oke, okay, terima kasih uh, tadi sepertinya ada yang raise hand, Ibu Mariana dipersilakan Ibu jika ingin bertanya langsung ke dokter istri Winarti Atau belum ada? Oke, kalau belum ada uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Dari Amarudin, apakah efek penggunaan gadget bagi anak-anak bisa sampai berdampak kejang-kejang? Uh, <San> ya, yeah, terima kasih Mas Amarudin. Kalau penggunaan gadget sampai kejang-kejang sih belum ada ya sampai saat ini ya. <San> Mungkin kalau kejang-kejang mungkin dulu sebelumnya memang ada uh, riwayat ya riwayat kejang-kejang misalnya uh, non saya misalnya kayak epilepsi ya epilepsi kemudian kan uh, epilepsi itu bisa dipicu oleh namanya itu ada apa namanya aura-aura ya jadi ada misalnya banyak kilatan-kilatan cahaya-cahaya yang apa ya yang istilahnya kayak mengganggu kayak gitu dia bisa uh, memicu terjadinya kambuhan terhadap kejang-kejang atau epilepsi yang sudah dialami sebelumnya. Tapi biasanya bangkitan-bangkitan seperti itu biasanya uh, random, ya, misalnya kayak kayak apa cahaya-cahaya misalnya kayak di diskotik semacam itu ya, kayak gitu tuh bisa menyebabkan uh, apa namanya kejang ya. Seperti itu, kalau gadget sih mau menyebabkan kejang, saya pikir enggak sih ya. Atau barangkali misalnya ada ada kasus. Main gadget tiba-tiba kejang ya mungkin pas baru kambuh. Dilalanya pas baru bawa gadget ya. Tapi gadget membuat kejang-kejang sih saya pikir enggak. Oke, okay, baik. Pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya. Dari Muhammad Farel. Apa saja efek samping saat main komputer untuk anak-anak yang -anak maksudnya? Efek samping saat main komputer terhadap anak-anak. Maksudnya gimana nih? Ya, <hari laughs> main, main komputer kan? Saat main mak, maksudnya mungkin saat anak-anak main komputer gitu kali ya. Atau hmm. saat kita main komputer kemudian nyemekin anak. <laughs> jadi, uh, jadi, ini main komputernya main game game, game di komputer itu. Oke. Okay. gimana? Mungkin Bapak Muhammad Farel ya, bisa diperjelas ya? <laughs> pertanyaannya boleh langsung di ya, kan. ya, langsung pertanyaannya aja enggak? <laughs> Halo, Bapak Farel. Mungkin mau ngetik Mbak Rani. Mungkin kita tunggu di bawah si chatnya nanti. Mungkin ada kelanjutannya. Oke, ya, ya. <laughs> Oke kita uh, ini banyak sekali yang bertanya. Mungkin singkat-singkat aja ya dok ya. Uh, dari Ibu Vega Valentine. Uh, jika saya terbiasa mengatur brightness gadget, Paling rendah, apakah akan ada efek negatif dalam jangka panjang? Iya, oke. Okay. Terima kasih Bu Vega Valentin. Jadi memang eh, apa sesuatu itu kalau ku, terlalu kurang ataupun terlalu berlebih itu memang tidak baik ya. Jadi memang eh, yang baik adalah yang standar ya. Jadi yang ibu merasa paling nyaman, nah, di situlah nanti ibu atur ya tingkat tingkat apa kecerahan dari gadget ibu ya, jangan terlalu redup juga, kalau redup juga juga nanti kita harus terlalu apa, terlalu, apa ya, terlalu memfokuskan ya mata kita untuk untuk melihat apa yang kita baca seperti itu, kalau misalnya seperti itu nanti juga otot-otot mata itu akan lebih cepat lelah nanti ibu juga akan mungkin lebih cepat lelah untuk membaca suatu informasi di gadget seperti itu bu, jadi eh, kalau bisa sih Jangan terlalu redup, jangan terlalu terang ya. Nanti ibu sendiri yang mengatur biasanya sih sekitar 30%an persenan ya. Itu udah cukup. Betul. Okay. Jadi kalau terlalu jarak juga kurang baik. Terlalu, uh. ini redup juga kurang uh. baik ya? Kan? Uh. Oke. Okay. Okay. Dari Bapak Rustam, Effendi, Apakah mata minus pada anak usia kurang 12 tahun masih bisa sembuh, dok? Nah, ini terkait dampak dari penggunaan gadget Jadi mungkin karena sering gadget terus akhirnya ini ya matanya minus Oh ya oke okay. bisa sembuh atau nah sebenarnya kalau uh, minus itu dia sebenarnya bisa sembuh dengan dengan operasi ya operasi bisa lasik bisa PRK atau yang sekarang yang terbaru adalah smile sebenarnya itu adalah apa ya sesuai dengan perkembangan zamannya kok dulu awal-awal namanya PRK berkembang menjadi LASIK sekarang yang paling baru namanya Smile tapi untuk masing-masing operasi ini operasi bedah refraktif ini dia ada indikasi yaitu indikasi kalau misalnya minusnya sudah menengah ataupun tinggi nah seperti itu kemudian kalau misalnya minusnya masih masih kecil itu untuk untuk apa dihilangkan atau Ataupun untuk misalnya dilakukan bedah refraktif, mungkin dokter masih masih belum setuju ya, masih belum indikasi karena untuk dilakukan bedah refraktif itu kalau misalnya minusnya sudah menengah ataupun sudah tinggi. Kalau masih kecil itu kita bisa memberikan kacamata ataupun juga menggunakan lensa kontak. Jadi, kalau sembuh benar-benar sembuh itu tidak bisa, kecuali dengan bedah refraktif, dengan catatan, sudah ada indikasi, yaitu minusnya sudah menengah ataupun tinggi. Kenapa seperti itu? Karena untuk uh, semua tindakan, ya, walaupun resikonya sangat kecil, ya, itu bisa ada komplikasi, misalnya ada keratitis, kulkus, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus uh, perhitungkan antara manfaat dan uh, tidak manfaatnya. Itu harus kita, kita pertimbangkan dulu. Ya, terima kasih dokter Ini saya rasa semua pertanyaan Sudah terjawab dan sebenarnya Kita masih punya banyak pertanyaan yang ingin Disampaikan uh, ke dokter Priwinati ya cuman kita masih ada Nih narasumber sumber yang kedua ya Yang nantinya juga akan memberikan Banyak uh, pengetahuan buat kita semuanya uh, Terima kasih dokter